Okay. <laughs>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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia dari Leslor tentunya Baiklah para sahabat menemani santai pagi kalian saat ini Tepat di hari Minggu spesial nih ya Bang Mimin akan menyuguhkan Kabar bahagia dan pastinya spesial Dari idola kita Lesti dan Pila. Ke kabar pertama kita awali dengan kabar bahagia yang kita dapatkan hari ini Tepat tanggal 26 Juni Alhamdulillah, BBL sudah masuk 6 bulan Wah, Masya Allah banget ya Happy monster yang ke 6 bulan Yang untuk Abang El Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Semoga sehat selalu, bahagia selalu menjadi anak yang saleh Dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang Wah. Kita lihat juga persahabat ya postingan dari Les Larsik ini ada kalimat caption yang dituliskan Gak kerasa ya Masya Allah Semoga Abang El tumbuh menjadi anak yang sehat Soleh, cerdas, aktif, ceria menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Dan selalu menebarkan hal positif untuk orang-orang di sekitarnya Amin ya Allah ya Rubel alamin. Apa nih doa terbaik kalian untuk abang L, itu persahabat ya. Doa terbaik kalian ya. Silahkan tulis di kolom komentar karena doa diharapkan banget ya. Semoga doa doa baik yang diberikan terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berikutnya persahabat disimak juga. Ini info penting untuk keluarga Konoha. Kita wajib. Untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar di Indo TV Trends sebagai couple paling ngetrend semester 1-2022 di Indo TV Trends. Wow, ini tugas juga nih untuk warga Konoha yuk buktikan kekompakan kita, kesulitan kita. Mudah-mudahan Leslar kembali bisa memenangkan couple paling ngetrend 2022. Disimak juga di kalimat info caption yang dituliskan oleh Indo TV Trends langsung nominasi Kapal Polingan Trans 1 2022 versi Indotv Trends like foto ini jika kamu suka pasangan Leslar, Lesi Kejora, Rizky Bilar cara voting yang pertama follow akun Instagram Indotv Trends Indotv Watch dan akun TikTok Indotv yang kedua Like foto kapal kesayangan kalian di Instagram Indotv Trends Batas Voti, Selasa, tanggal 28 Juni, 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat Jangan lupa perselamat ya voting. Info sudah Bang Umin bacakan Batas Voti, hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Yuk ramaikan juga di kalimat komentar di postingan Indotv Trends. Lesti Rizky Bilar, masabat ya, memang terbukti banget di Dukungan yang luar biasa dari Lestalove, sahabat ya, masya Allah. Dan kita lihat juga pesaing bunda Lesti dan papa Bilar. Ternyata ada banyak sekali pasangan artis. Yang pertama persahabat ya, ada Fuji Taurik juga yang jadi pesaing Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ada Mahalini dan Rizky Febian Ada Nikita Mirzani juga dan ada Marcel Selin Wow, banyak sekali persahabat ya Tak lain juga ada AHA, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Serta Ria Ricis, Teokurian, itu menjadi pesaing Bunda Lesti Tetap semangat tetap kompak, buktikan kesulitan dari Lestie Lovers, Lestie Lovers dan Bill Lovers ya. Mudah-mudahan Bunda Lestie Papa Billar mendapatkan predikat sebagai Apple paling tren 2022 versi Indo TV Trends. Selanjutnya para sahabat kita mampir ke postingan Kak Rian Ogilvie ya, yang mengunggah foto Papa Billar yang luar biasa ganteng banget ya Dengan rambut berwarna hitam Wow Fresh banget yang melihatnya Dan kita lihat nih Kalimat caption yang dituliskan Upcoming commercial project with Rizky Bilar Tuh, commercial project ya Ini unggahan semalam Mudah-mudahan proyeknya lancar Dan selalu dimudahkan Tetapi persahabat ya kita salvok nih Dengan kalimat komentar Yang diberikan oleh Rizky Bilar Disitu mengatakan Gak kayak bapak-bapak, iya -bapak? katanya tuh, gak kayak bapak-bapak doang, Papa Bila terlihat sangat ganteng, malahan mirip abang L, <gifat> apalagi melihat senyumnya masya Allah banget ya, pokoknya adem banget, bahagia sekali, mudah-mudahan idola kita selalu sehat, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Dan langsung juga persahabat ya, Kak Aryan Ogilvy menjawab nih komentar dari Papa Bilar Dengan mengatakan, iya deh adik katanya tuh Masya Allah banget ya, ternyata banyak juga nih jawaban komentar dari Les lovers. Kita lihat persahabat, dari akun Instagram Indah Boys mengatakan, iya bang, cuman kayak Abang L, Wow, Masya Allah banget ya, kayak Abang El Luar biasa nih Popop Pilar tampil ganteng ya Warga Konoha senang sekali melihat rambut berwarna hitam Lebih fresh katanya persahabat ya Lebih ganteng Masya Allah Kemudian disimak juga persahabat Ini ada postingan dari Wulan Lida yang menggendong Abang L Dan ada sebuah kalimat Gemes banget Masya Allah Abang L matanya indah banget kasep banget Wow Masya Allah banget ya, dan kita juga self walk dengan beberapa kalimat komentar yang diberikan dari 07 underscore 24 underscore LB underscore mengatakan, min bisa difilter komennya si Jora riwuh. katanya tuh wow masalah komentar nih persahabat, dan kita lihat juga ya. Jawaban komentar diberikan dari Tuminah lah mengatakan... ...si Jora kok main sampai ke sini juga ya meresahkan. Katanya tuh ada juga tanggapan dari Fikoh Putri. Iya, itu maksudnya apa sih si Jora Orang dia komen, eh dijawab malah huduh aku Markona. Aduh, dituduh Markona nih si Fikoh nih perselabat ya. Kita lihat juga jawaban komentar diberikan dari akun Instagram... Dari Vico masih mengatakan, "Gara-gara Jora, aku yang kena prank," katanya. "Tuh, kita lihat persahabat ya mengenai komentarnya Joran nih yang diunggah oleh Leslar Al-Fatih, underscore FC Kita lihat persahabat si Jora malam-malam bikin bengek tuh persahabat ya, antara sedih dan ngakak ya baca komentarnya. Perhatikan, Jora itu berkomentar, itu neng Wulan ya. Tuh, ini sebuah pertanyaan nih persahabat ya, ternyata ada jawaban dari Vico nih." Viko menjawab, Bantu jawab, iya bun, katanya tuh. Dijawab oleh Viko, persahabat, ya bantu jawab, iya bun, memperjelas ya bahwa yang ditanya itu benar, wulan. Dan kita lihat juga jawaban dari Jora. Bukan bantu jawabnya, ibu. Aku tahu yang balas komen itu kan Markona semua. Termasuk ibu ya. Makanya aku males balas komen itu IGS gak ada isinya. Dan langsung juga mendapat jawaban dari Viko nih. Ibu ngomong apa sih, nuduh aku markona sembarangan aja? Disitu kan ibu nanya, itu neng bulan ya? Aku bantu jawab, iya kok, ibu ngomongnya ngawur, katanya tuh. Wow, ini tentunya jadi pembahasan nih, persahabat, ya, Masya Allah. Antara ngakak dan sedih sih bacanya. Si Jiora malam-malam bikin bengek aja nih, persahabat, ya. Tetap kita selalu waspada dengan orang-orang yang selalu memfitnah, selalu... Iri selalu menggunjing Persahabat pokoknya kita Sebagai fans sejati harus selalu menebar kebaikan Harus selalu positif thinking Selanjutnya persahabat ada kabar bahagia Yang kita dapatkan di pagi hari ini Alhamdulillah vlog di Channel Youtube Kang Arman Masuk trending 27 nih Ada abang L nya Wow Masya Allah banget ya sudah trending 27, bujukin lagi yuk, durasinya juga nggak terlalu panjang. Masya Allah mudah-mudahan, idola kesengan kita selalu membawa berkah untuk banyak orang. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih.